<guluh> aku pun kalau ngomong kami biasa kan dibawa itu kan dibawa apa namanya dibanding ke lombok apa segala itu kan. aku berak pelaku gitu yang merusak ini kan pemerintah aku nah. okay. bilang. yang ngajar-ngajar korupsi kan pemerintah. Gitu. Hmm. Juga Bolog kalau menteri-menteri menteri, <guluh> kan banyak korupsi. <guluh> <guluh> Kalau enggak ada gurunya di sana, enggak nah, ada, ada murid di sini. Enggak ada murid di sini. Saya <laughs> ada, Pak. Iya, iya. Ya. Betul. Logika, orang, Betul. orang ya. bodoh saja lah. Enggak ya. ada. <laughs> Itu mempakta, Pak. Ini kan, apa, kita melestarikan bumi ini dan tidak bisa menghilangkan korupsi dan tidak bisa. Orang yang di atas, yang ngajak bisa, gitu. Berarti dulu SD-nya di Pino, Pak? Bisa, Pak. Dulu sekolah SD, dulu ya, SR namanya, waktu sudah Oke. SD pak sudah SD ya? Kita sekolah dari kampung dulu pakai, tidak ada motor air, pakai dayung dua jam setengah Dari? Dari kampung kita ke Pinok, 2 jam setengah Dari Lengkong ke Pinok ah, Pakai dayung Itu kita tidak pernah dikasih bapak-bapak tuh uang jajan tuh tidak pernah Dimasukkan nasi itu bawah rantai Wah. Bawah so. ada tas sebelah sepulang oh. nah, ulang tempat di jalan tempat tempat makan dulu oh. minum minum air tu sungai mantu kan masih masih jernih iya iya haha masih jernih itu lah kalau dulu orang tua apa pemerintah dulu ketemu masuk masih murni yeah. lah kalau masa itu yang orang itu yang apa nyokap si korupsi tidak ada raya tu makmur barang murah kalau sekarang noreh Pak bayangkan aja ulat 5 kilo hmm. eh, 5 kilo 1 kilo ulat berapa satu kilo beras berapa satu kilo kita paling mampu noreh 10 kilo aja 5 5 kali baru 25 ribu yeah. nah, kebutuhan kita atau lebih dari itu lagi <laughs> kalau dulu sampai berapa Pak apa? Ulat ini sampai berapa harganya dulu? Kalau zaman Pak Soarto, zaman, zaman Pak SP pernah 25. Ribu oh, pernah SP? sampai 25.000 ya? Nah, sekarang 5.000 ya. Zaman Joko segala. Lihat nih 25.000 dulu ya. Emang ada yang mati itu? 25.000 tuh Uy, Merdeka tuh. Pokok plus 12. Waktu 25.000 tuh, Pak. Orang yang jual sayur di Pinus tuh pun Merdeka. Sebab mampu orang tu beli ayam, beli ikan. Iya. Kalau sekarang, kadang-kadang tu -kadang, oh, ayam di sini sampai busuk tu di meja mereka. Tidak ada yang beli. Hmm. Terus orang Cina, pino pun bilang begitu. Kalau pula ada murah payah, oh, deh Barang banyak tu adalah Tidak ada yang beli. Ya, dia, dia, dia, dia. Jadi orang kampung tu makan seadanya. Hmm. Kalau kita macam saya di sini, kalau tidak mampu beli, ikan, ya pucuk-pucuk ini lah, bahkan. <laughs> Tapi tidak ada kan? Dulu Jembatan Pino itu udah begitu Pak? Atau yang mana? Yang... yang sedang dia sana? Ya. Yeah. Zaman kami sekolah itu belum ada Pak. Oh jadi? Pakai Sempan orang jepang sini. Oh. Jadi kalau mobil datang dari Ponte Enak, yeah. kan jalan masih besar-besar juga. Iya. Yeah. Sempan di sana lah pakai itu, pakai Sempan bawa ke sini. Oh. <laughs> sempan. Yeah, iya, iya. Tahun itu 78-79 di Tahun 2020 ini pun masih pesan pan kan? Tidak, ini pulang <laughs> <laughs> ya, <laughs> ke seberang Kalau ke seberang, ke seberang Ke liang Oh, ya iya. Ini jadi ya, oh. <laughs> kapan, pulang -pulang, ya? ya ah. kapan jadi ya? Kapan jadi ya? Mesti pesan pan Satu-satu cacing itu taruhkan Lagi banyak-banyak dalam <susuk> Bukan kadang-kadang Bukan tidak berang Tidak ada eh, Bukan, bukan <susuk> dulu selain beras, apa yang kita makan? Zaman dulu, kalau selain beras, kalau zaman aku lah hmm. deh. Seumur so, aku, ya? ubi ya. Ubi, ubi ya? Itu bisa dibikin apa pun. Ubi, ubi, ubi, ubi singkong, ubi kaya itu. Ubi kayu, ya? Itu bisa dibikin apa pun. Bikin nasi, bisa. Dibikin kue, bisa. Dibikin tepung, bisa. Apa pun bisa. Kue pun juga dari itu, semua bisa. Kalau sagu ndak ada pak sini? Sago ndak ada alat makan Jadi kita. Paling itu jelai, sorbum, sorbum, oh, ndak ada. ada ya? Ada nomor dua lagi yang dimakan orang itu, tapi lebih tua dari dari bapak itulah yeah. dulu itu gadung. Gadung. Gadung. Oh. Gadung model gua dia di, di itu, dalam tanah gambar di dalam tanah yeah. besar -besar, oh, besar. Besar besar di itu yang, itu. Ah, yang putih itu. oh ada dulu di sini ada itu banyak orang makan tua orang tua dulu pak oh hmm. dia udah dikupas kulitnya huh? di apa namanya tuh kalau di digiling tuh apa namanya itu yang bikin kayak beras ah udah tuh di di parut di, di, di, di parut ah, udah di parut direndam di dalam air berapa hari kemudian yeah. baru dijemur Oke, okay. jemur ah, berapa? Baru bisa dimasak ah, kayak kayak nasi dia Gadung namanya. Jadi pernah rasa dulu pak? Pernah Aku makan. pernah juga rasa punya orang. Iya. Sama aja, sama aja kan sengko ubi aja. Aja. Sekarang masih ada yang tanam? Tanam dan makan nggak? Barang itu tidak ditanam dulu pak. Di hutan? Pupun -pupun karet ada? Hmm. Nah, sekarang dah, dah habis bisa langkah agak barang tuh oh. ada agak kadang-kadang ke langkah kadang -kadang. bisa langkah agak barang yeah, yeah. karena diambil ambil, ambil terus kan dia yeah. kurang di apa, kurang dipertimbangkan iya yeah, nda ada yang tanam-tanam ya ini pun nggak selain beras itu umbi-umbian berarti umbi-umbian oh. hmm. itu bisa di jenis-jenis sagu atau model yang iya ndak cocok juga secara beneran agak berawal berarti kan, yeah tapi mayoritasnya dulu kalau udah lain dari daerah itu udah ubi ya ubi lain ubi lain sampai sekarang pun aku kalau di warung kalau masih ada goreng ubi aku dulu ngambil goreng ubi daripada kulit-kulit lain yeah. enak rasanya pakai minum <laughs> <Yeah>. <laughs> di sini pun kalau ibu di sini sering goreng ubi kami dua goreng oh, dibikin apa tuh yang tipis-tipis keriting -tipis iya. ya keripik ah keripik ya itu hmm. di, di, kalau di rumah ada terus di dalam stok dan <laughs> berarti sekarang tidak ada yang berladang lagi tuh